Tinggalkan cara primitif menangani keuangan Anda. Beralihlah ke tabungan permata modern, tabungan dengan berbagai keuntungan. Modern Card dilengkapi mikrochip untuk memperlancar transaksi ATM Anda. Bunga menarik bisa untuk kartu debit dengan berbagai hadiah. Nikmati kehidupan modern yang nyaman dan berkemudahan dengan tabungan permata modern, tabungan orang-orang modern.